wawr Oh udah ada kebakaran pula tiba-tiba ini wah lokasi di kampung bangsayang atau apabila tiba-tiba ada berlaku kebakaran di sini atau rumah siapa sana. Apa pelak yang, anu lah yang melibatkan kemalangan jiwa. Itu betul. Sport ban sport. Ooh. Mm -hmm. Panjat di baromanya, pak. Panjat mana? Ini panjat jula. Tunggu, gimana tempat panjat jula? Panjat Masuk kami ada nomor Oke okay, uh, tuan-tuan puan-puan begitulah tadi um, kejadian yang tidak kita sangka-sangka berlaku di kampung Pengsayang uh, Berlaku satu kebakaran melibatkan satu buah rumah uh, di mana uh, rumah tersebut uh, nasib tidak ada peng berpenghuni uh, Dia punya penghuninya tidak ada di sini difamkan di kota Kinabalu dan api berjadi kawal sebentar tadi Jadi ialah sama-sama kita berhati hatilah kan Um, kalau macam di rumah tu kita jagalah apa-apa uh, barang-barang peribadi kita jangan sampai berlaku yang kejadian tidak ini macam hari inilah oke okay, itu saja update video kali ini dan uh, kita jumpa di lain kali pada waktu yang lain